Nama saya Jauhari Ratmangun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia. Siang hari ini saya akan bersama teman-teman, ada Pak Imam, ada Pak Hari, dan ada Lea. Kembali akan mengelilingi kota Beijing untuk melihat apakah perkembangan seperti yang disampaikan oleh banyak media maupun pemerintah setempat bahwa kondisi di China khususnya sudah mulai kondusif. Nanti akan kita laporkan lagi. Ini kita mulai bertolak dari KBRI. Sekarang kami mengunjungi salah satu mall di sini, KSP. Ini kurang lebih kondisi kota saja. Sudah banyak kendaraan yang berkeliaran. Kita akan masuk nanti ke dalam mall untuk melihat apa yang ada di sana. Tapi yang menarik itu Dior. Rupanya mengambil motif batik kali ini, dan itu telah hadir juga di Beijing. Ini kita lihat, ini ada motif batik mungkin ini di Dior yang ada di Beijing. cukup menarik. Nah ini salah satu peluang pasar ini, untuk batik masuk ke China secara masif. Dior memberikan ide yang luar biasa. Saya, Pak Ari, Pak Imam, dan Leah serta Randy sudah berada di Mall SKP, salah satu mall yang cukup trending di, apa, di Beijing. Kehidupan sudah dimulai dibandingkan awal-awal kami ke sini dulu, kurang lebih tiga minggu lalu sangat sepi. Sekarang sudah banyak pengunjungnya, pokok-kokok nyari sudah berita semua. Seperti yang sudah telah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kehidupan di Beijing mulai menggeliat. Sesuai pengumuman pemerintah maupun berita-berita di media bahwa kehidupan di Tiongkok mudah-mudahan bisa kembali ke arah normal karena tren penyebaran virus corona atau COVID-19 sekarang di Tiongkok juga mengarah ke positif. Jumlah yang, ter, yang berjangkit juga semakin berkurang, sementara yang sembuh sudah di atas puluh ribu. Nah kita berharap juga dengan mulai bangkitnya ekonomi Tiongkok dengan tentunya melalui keputusan pemerintah atau instruksi presiden di sini agar pusat-pusat produksi mulai beroperasi lagi ini juga akan menggairahkan ekonomi Tiongkok, menggairahkan ekonomi region dan pada gilirannya pasti ada dampaknya juga kepada Indonesia. wni yang tertinggal di Tiongkok kebanyakan pelajar kita berkomunikasi terus dengan mereka, kita memberikan kepada mereka kebutuhan logistik mereka khususnya masker, obat-obatan, dan vitamin. Rata-rata mereka memilih tinggal di sini dibandingkan jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di sini kurang lebih 15.000 orang. Sebagian besar sudah pulang mengikuti anjuran baik dari KBRI, KJRI, KJRI, Guangzhou, Shanghai agar melanjutkan liburnya di Indonesia. Mereka yang masih tinggal di sini, uh, umumnya sedang menyelesaikan studinya dan semua melalui online. Uh, semua dalam, dalam keadaan baik dan sehat warga negara Indonesia di sini, mudah-mudahan kondisi positif ini tetap berlangsung. Kami juga seluruh staf yang berada di KBRI Beijing, KBRI Shanghai, KJRI Shanghai, dan KJRI Guangzhou, juga semua dalam keadaan sehat berlatih. Kondisi di jalan bisa kita lihat bahwa aktivitas-aktivitas ekonomi Khususnya pergerakan kendaraan, pergerakan barang dan pergerakan manusia Sudah aktif kembali Belum seperti normal tetapi mungkin sudah mendekati normal Inilah situasi sore hari di Beijing Ini dia kita akan masuk kembali ke KBRI Beijing Beijing, Kamis sore, lima Maret dua ribu kedutaan besar Republik Indonesia di Beijing.